Samugo Karoma merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu meredakan pegal linu dan membantu meredakan nyeri sendi. Samugo Karoma terbuat dari tiga bahan utama, yakni jahe 1250 mg), jambu biji (625 mg), buah kepel (625 mg). Ketiga bahan tersebut memiliki banyak khasiat, seperti halnya jahe. Dikutip dari ayo Bandung.com jahe mengandung banyak senyawa bioaktif dan nutrisi yang bermanfaat untuk otak dan tubuh kita. Manfaat jahe mulai mengobati berbagai bentuk mual, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan fungsi otak. Kemudian bahan yang kedua adalah jambu biji. Dikutip dari sehatq.com, jambu biji kaya akan kandungan vitamin A,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 Meringankan gejala osteoartritis dan meringankan flu Dan bahan yang terakhir adalah buah kepel Dikutip dari inibaru.id, buah kepel mengandung nutrisi dan gizi yang lengkap untuk tubuh Buah kepel dipercaya bermanfaat sebagai obat radang ginjal Meringankan penyakit asam urat, menyehatkan saluran kemih, mengatasi bau mulut, mencegah peradangan, mencegah dehidrasi, antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh